salam properti halo sobat rumah 21 jumpa lagi kita di acara Glamor. pada segmen kali ini saya akan berbicara mengenai uh, pembelian rumah di developer atau di perumahan-perumahan baru ya lazimnya sebenarnya cara membeli rumah di perumahan-perumahan itu ada dikenal dengan cara beli secara cash ya, secara cash kemudian yang kedua beli secara cash tahap. Cash tahap itu art art artinya apa? Artinya membeli, membayarnya itu 12 kali langsung ke developer. Nah, cara ketiga adalah secara KPR. Nah, dari data yang ada, pembelian di developer atau rumah-rumah baru itu mayoritas uh, masih didominasi oleh pembelian secara KPR. Ya, kurang lebih Uh, 70% uh, penjualan daripada developer itu uh, pembeliannya uh, secara KPR nah bagaimana kita uh, mempertimbangkan mesti cash, cash tahap atau KPR nah pengalaman saya kalau kita mau beli cash sebaiknya pastiin rumahnya sudah jadi ya dong kan kita beli cash artinya sudah lunas kan jadi kalau bisa rumahnya sudah jadi, itulah kita bisa membeli secara cash jadi kita bisa langsung transaksi jual beli dan rumahnya bisa kita huni yang kedua adalah cash tahap ya. cash tahap itu bisa ada dua cara satu, harga rumah langsung kita bagi misalkan setahun 12 kali katakanlah. Nah, kenapa 12 kali, kenapa enggak 18 kali, kenapa enggak 2 tahun Nah itu based on daripada kesiapan rumah itu untuk kita terima atau diserah terimakan. Jadi kalau rumahnya diserah terimakan masih setahun lagi, ya kita akan nego untuk membayarnya secara satu tahun atau 18 bulan. Saya pernah beli rumah, eh, apa cash tahapnya sampai 24 kali. Kenapa? Karena developernya menyelesaikan rumahnya itu masih 2 tahun lagi. Kira-kira tipnya seperti itu. Jangan lupa untuk melakukan uh, subscribe, like, dan share channel Rumah 21. Salam properti.